Firaun dan pasukannya mengejar orang Israel Keluaran 14 ayat 9-18 Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun Orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka Dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut Dekat pihak Herod di depan Baal Zephon Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka